Heyo, welcome everybody kembali lagi bersama adiknya Lord di sini ya bosku. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Bagi yang baru pertama kali mampir di video gua, gua ucapin selamat datang ya bosku. Oke, kita masih bermain sweet bonanza bosku. Permainan tergacor games tergacor itu sweet bonanza bosku permen-permen dan buah-buah segar yang memberi cuban buat kita ya bosku ya. semangat semuanya bagi yang masih menjalankan puasa ya bosku jangan tergiur jangan tergoda melihat games yang <tuh> ngeliat games melihat ini permen-permen dan buah-buahan segar ini ya bosku alright bosku gabung ya, aja ke situsnya ya langsung aja ceki. curut bosku ke tentang channel ya bosku di sana gua taruh linknya di situs di situ situ kan, gua taruh link situs itu di situ ya bosku. Dan untuk yang belum gabung dan mau klaim klaim bonus ya di sini ada bonus bonus untuk member baru dan member lama juga tetap dapat bonus ya bosku. Langsung aja ceki ke tentang eh ke tentang channel. Iya di tentang channel dan di kolom komentar juga gua taruh ya bosku untuk gabung di grup WhatsApp gua bosku silahkan aja langsung ceki cerut bosku ke grup WhatsApp gua bosku kita bergabung di sana ya bosku kita berbagi pola-pola gacor kita sering-sering pola-pola gacor jam-jam gacor terketik gacor serba gacor semuanya RTP-RTP terbaru terawak yang paling gacor se-antero Pragmatic Play dan PG setiap ya bosku ya Moham juga nggak apa-apa ada semuanya besku bosku ada semuanya bosku langsung aja cek ke tentang channel ya bosku jangan lupa like komen dan subscribe nya bosku lu lihat sendiri ya kan lu lihat sendiri gua belum apa-apa aja udah dapat sensasional ya enggak bosku Hah? padahal gua main slow-slow santuy santuy aja enggak Auto hmm, sensasionalnya berapa tuh hmm? lu lihat sendiri bosku Dapat berapa gua alright bosku mantap sekali ya bosku lu lihat sendiri ya bosku modal 120 rem baik kita Ispin. langsung dapatnya berapa bosku lihat sendiri 862 bosku udah hampir sejati ya kita dapat bosku ya langsung aja coba kita take in bednya ini ya oke okay, kita spin-spin manja dulu cari gratisan ya bosku sambil kita reset polanya bosku ya alright mantap sekali pecahnya sih mantap sekali bosku ya gampang pecah di luar ini wow abis gua turboin udah langsung by spin aja langsung ya 240.000 ga usah ragu ga usah takut ga usah galau ga usah gunda gula nih ya bosku ya santai aja santuy ya. wuhh kali bosku kacau sekali bom ini. ini dari tadi mantap bosku mantap nice Oke okay. Yong enggak tuh yungs auto sensasional ya auto lah bosku gila baru mulai langsung balik modal ini baru banget ini bet-bet awal awal ya udah langsung balik modal kita bosku mantap sekali jos Marco jos top Marco top ya bosku jangan di skip sensasionalnya bosku dinikmatin aja bosku alright baby Aduh bosku ternyata kita sedikit boncos ya bosku Gue pikir tadi dapat sensasional terus langsung dapat lagi bosku Padahal udah gak gue skip sensasionalnya bosku Ya gak apa-apa lah bosku Masih lumayan kita masih 800 bosku Lihat aja dari model yang cuman berapa Sekarang udah dapat segitu ya udah slow aja Santuy-santuy aja bosku ya Udah usah takut bosku oke mantap pisangnya mantap sekali aduh ini free spin dong Kasih free spin dong Bila kesedot ini Oke coba kita Di Buy spin yang Receh-receh aja dulu ya Kita buy spin receh-receh dulu ya puluh ribu aja puluh ribu ya Bosku. Wih mantap langsung dapat free spin tambahan bosku gila uh nice sayangnya pecahnya kecil nih, bosku coba ini pecahnya gede ya maklumlah kita kan pakai bed kecil jadi dapatnya sedikit ya walaupun pecahnya ini kok nggak pecah dari tadi banyak bom loh nah semongko nice. nice sabun eh sabun permen <laughs> kayak sabun ya permen itu ya nice uh kali sepuluh kali 12 belas bosku mantap sekali uh jos marco jos top marco top empat <tie> bye baik udah dapet setengahnya ya balik modal nggak nih kita waduh waduh waduh nggak pecah lagi hmm, gitu dong nice semongko alright baby Nice dapat lagi tambahan. Gue kira mau boncos ya bosku ya. Hmm. Oke okay, semongko. Anggur hitam, anggur biru. Nice anggur biru bukan anggur merah ya. Cedek. Pak cepak cedek. Oke okay, bosku. Uh kali dulu bosku. Sayang tidak konek ya bosku. Lalu. ih najis najis najis najis boncos bosku najis dan najong dah asli hah kampret ini kayaknya rt nya udah kelihatan ya bosku ya tapi coba dulu lah kita langsung bed gede ya. kan tadi kan boncos ya gua gua rasa kalau misalnya bed kecil boncos bed gede biasanya langsung mau nih kita dapat hmm, mantap betul kok gak sih? anjir mana lagi nih yo anggur anggur anggurnya gak Wah, kankretos 400 liat 80 ribu nih ku beli anjir dia namanya boncos nice Oke okay, bomnya lagi dong. Nah nice. bagus. Nah gitu supaya balmot, gua balmot minimal balmot lah ya. Oke okay, kayaknya kita sudahan aja ya bosku Habis ini kita WD aja ya bosku Gak apa-apa lah, lah Yang penting kita gak kesedot lagi bosku Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bosku Kita ketemu lagi di konten konten gue selanjutnya ya bosku Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar bosku Gabung ke grupnya dan buka akunnya Salam jackpot Salam sensasional bosku